Iya, untuk sesi tamu harap diarahkan di ya untuk sesi potong kue. jadikan momentum hut Kabupaten Lepak Barat ini tonggak pembangunan berkelanjutan berbasis budaya saya mengajak anak-anak muda penerus bangsa di Kabupaten Bapak Barat untuk berpartisipasi berkolaborasi dan ikut serta dalam pembangunan dengan meneluskan budaya dan karifan lokal klasterian budaya dan karifan lokal di Lepak Barat seharusnya menjadi modal untuk pengembangan daerah ini pembangunan yang berbasis budaya Karipan lokal yang akan mengurangi dampak laten dari bangunan itu sendiri dan pembangunan berbasis budaya sesuai dengan visi-visi Bupati dan Wakil Bupati. Mari kita dukung kini kerja Bupati Bupati untuk menunjukkan Pak Bupati dan, dan Unggur. Terakhir, saya kembali mengucapkan selamat ulang tahun kelemahan Pak Kabupaten Semoga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat berhubung dan terasang. Selanjutnya kami undang Ibu Ketua TP PKK dan Wakil Ketua TP PKK Ibu Ketua DPRD Kabupaten Pak Pak Barat Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pak Pak Barat Ibu Darma Wanita Mohon maaf kepada Pak dan seluruh PD Saya ingin pesan kepada kita semua Khususnya pada anggota Dewan Bukak Barat, memang kita saat sekarang di dalam pandemi COVID-19. Yang paling berat bagi kita sebenarnya sekarang di pandemi COVID-19, 33. Ya. Tapi ya kita percaya kami sebagai asosiasi Dewan seluruh Indonesia berkali-kali untuk memprevisi. Dan sampai hari ini, saya sampaikan kepada kita semuanya, Presiden sudah menyetujui, tinggal kita doakan covid ini selesai, kita akan kembali seberi semula. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari mewakili tokoh masyarakat. Kepada Bapak Erah Balurea waktu dan tempat kami persilahkan. buah-buah Sibulung Roro ranting nakite maharapetan jual-jual patohan Nami Syiro bagi sedapetan jual-jual yang kami hormati Bapak Bupati Wisata Ibu yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Wisata Ibu yang kami hormati ketua dan anggota di Perdi Papa Barat yang kami hormati ketua di Perdi Provinsi Sumatera Utara Hal ini langsung hadir Bapak Baskami Quinting, selamat datang di Papua Barat. Juan-Juan Pak. Pak, yang kami hormati Bapak Kapolres Papua Barat, Bapak Dandim Dairi mewakili Kejari, mewakili Ketua Pengadilan, yang kami hormati Bapak Sedap Papua Barat, yang kami hormati Bapak Para Kepala Kepidis Papua Barat yang kami hormati bapak pimpinan instansi vertikal kepala kementerian agama kabupaten barat kepala bpn beng sumut beri salak bumd Bapak barat yang kami hormati ketua tim, tim penggerak pkk papua barat yang kami hormati ketua dharma wanita papua barat yang kami hormati Bapak-Ibu para camat si Kabupaten Barat dan seluruh mustika si Kabupaten Barat yang kami hormati Bapak-Ibu para kepala Desa si Kabupaten Barat yang kami hormati dan kami banggakan seluruh para tokoh pemekaran yaitu Komite Pemekaran Kabupaten Diri yang singkat dengan KPKD yang kami hormati Pak para tokoh masyarakat tokoh adat, tokoh agama, pimpinan para politik, para ormas sekone barat, LSM dan pers. Yang kami hormati Bapak Ibu, Saudara para undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. juan jual bantagrina. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana pada saat ini kita dapat hadir di gedung DPRD Kepala Barat Dalam rangka acara ramah tamah Yaitu hari jadi, perayaan hari jadi Kepala Barat yang ke-18 Dalam keresahan Kuala Bapak-bapak yang kami hormati dan Bapak-Ibu serta seluruh hadir yang kami muliakan, Ada kata yang bijak Jangan sekali-sekali lupa sejarah jasmerah Perkenalkan kami menyampaikan sekilas tentang Kabupaten yang dimengarkan menjadi Kabupaten Pak Pak Barat. Suku Pak, -Pak yang memiliki wilayah tanah Pak, Pak sebelum dan semasa penjajahan Belanda, sudah terkenal makmur dan kehidupan warganya penuh keakraban. Terjalin persatuan dan ketuan dengan daerah sekitarnya, bahwa tanah Pak, -Pak adalah merupakan salah satu Jalur perdagangan hasil bumi seperti kopi, kemenyan, damar, kapur barus, nilam, dan lain-lain melalui pelabuhan barus. Hal ini berlangsung beratus tahun sehingga ketika itu kota salah adalah kota tertua di Kabupaten Negeri. Yang juga adalah ibu kota kecamatan Salak adalah kota transit perdagangan baik oleh perdagangan India. Cina, Arab dan lain-lain. Ketika itu datang dan menetap di Salak, hal ini terbukti di sekitar samping SMP negeri 1 Salak disebut gantung ditemui makam orang Cina, Arab dan India dan Belanda yang batu nisannya tidak ataupun kurang terpelihara. Di samping sektor ekonomi sejalan dengan perdagangan. Kota Salat juga merupakan wilayah pertama masuknya misi Jerman mengembangkan agama Kristen dan disusul dengan bangsa Arab mengembangkan agama Islam. Demikian juga juga perdagangan lokal untuk kebutuhan pakaian, oles, konsumsi beras, garam, ikan, dan lain-lain ke Tapanuli Utara, Samosir, Karo, Simalungun, dan Buang Aceh Singkil dilakukan melalui Kota Salat. Pada zaman penjajahan Belanda yang sampai ke Tanah Pak Pak, masyarakat Pak Pak yang dipimpin oleh Parubih Haji, Pertaki-Pertaki dan Kesatuan Selimin berjuang melawan Belanda, maka sejak itulah ruang gerak dan budaya, politik suku Pak Pak terus diintervensi <tus> wilayah dairi, suak kelasan ke wilayah Tapa Utara yang sekarang membahas dan Tapteng, suak buang ke wilayah Aceh Singkil dan Kota Salam, dan suak simsim -sim yang sekarang menjadi Kabupaten Pak Pak Barat. Menyebabkan suku Pak Pak terpencar-pencar dan sangat menderita di mana bersekolah pun hanya diperbolehkan untuk geduruan raja saja Akibatnya masyarakat Pak Pak cara berpikirnya sangatlah jauh tertinggal dari segala bidang Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 Suak Kepas, Pegagan, dan Simsim masuk ke wilayah Utara. Kemudian wilayah perjuangan Toko Masyarakat Pak Pak pada tahun 1964 Kabupaten Diri terbentuk dan pisah dari Kabupaten Tapal Utara. Dalam perjalanan sejarah, suak Simsim -sim yang terdiri dari kecamatan Salak, kecamatan Kerajaan dan kecamatan Sepuluh Rongjehe sangatlah ketinggalan dari segala aspek kehidupan, bahkan dikategorikan sebagai darah tertinggal Sementara potensi dan sumber daya alam sangat menjanjikan, sehingga oleh Bapak Bupati Diri MP Tumanggor memprakarsai dan membidani untuk pemekaran Kabupaten Diri menjadi dua kabupaten. Yaitu Kabupaten Diri dan Kabupaten Bapak Barat Dan pada tahun 2001 Dibentuklah Komite Pemekaran Kabupaten Diri Yang disingkat dengan KPKD Dan atas perjuangan dan kerja keras Para tokoh pemekaran Sehingga kuat meridui dan mengabulkannya Dan pada tahun 2003 Terbentuklah Kabupaten Bapak Barat Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Bapak Ibu Saudara yang kami hormati Hari ini Kabupaten Bapak Barat Telah genap beruntung berumur 18 tahun boleh dikatakan masih muda yang mau beranjak dewasa namun sudah ada 10 orang menjabat sebagai bupati di Bapak Barat yaitu pertama almarhum Dr. Randus Tigor Solin, yang kedua Insinyur B.J. Siringo-Ringo yang ketiga almarhum Heri Muger Brutu MBA yang keempat Haji Makmur Brasa Esa yang kelima Insinyur Remigo Yolando Brutu MBA yang keenam Dr. Randus Bonar Sirait. Yang ketujuh kembali Dr. Remigo Yolando Brutu MFIN MBA Yang kedelapan Dr. Haji Asren Nasution Yang kesembilan Dr. Kaiman Turnit Dan sekarang Bapak Ran Berhat Tumanggor Sedangkan untuk Wakil Bupati sudah ada empat orang Yaitu Haji Makmur Brasa Esa Yang kedua Insinyur Remigo Yolando Brutu Yang ketiga Insinyur Haji Elias Maju Padang Dan yang keempat yang sekarang itu adalah Dr. Haji Musti MPD dalam perjalanan Kau tempat barat selama 18 tahun ini tentu sekali sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi seperti pembangunan perkantoran pembangunan jalan-jalan gedung-gedung sekolah yang sangat bagus bantuan kepada masyarakat petani beasiswa kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri dan lain-lain namun kami dari masyarakat berharap dan masih perlu perhatian daripada Bupati Pak Pak Barat seperti pertama Bagaimana putra-putri Pak barat dapat bersaing dan menjadi sekolah kedinasan seperti Akpol, Akmil STPDN, Fakultas Kedokteran dan ke dinas lainnya. Yang kedua, di samping pembangunan jalan-jalan perlu juga perawatannya. Seperti jalan KTPU ring Rimbelang. Kondisinya sekarang sangat parah untuk dilintasi oleh kendaraan, apalagi untuk mengantar jenazah. Dan mengangkat hasil pertanyaan masyarakat. Begitu juga dengan jalan Simpang 3 yaitu Jalan Wilipir Panurea Telangke ke Pemkap dan Jalan Jalan Kesen itu dulunya sebelum direhab atau diperbaiki masih lancar untuk lintas Tapi ketika dibangun gorong-gorong banyak yang korban jatuh sepeda motor dan kereta. Jadi untuk itu barangkali mohon perhatian jangan salah. Kaprah atau jangan salah perencanaan. Ketiga selanjutnya kesampaian kepada Bapak Bupati Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat Perlu pengaturan yang tegas tentang domisili ASN di Kabupaten Bapak Barat Karena banyak pejabat berada di luar Bapak Barat Seandainya ASN atau pejabat tinggal di Bapak Barat Ekonomi rakyat berputar Selama ini kebanyakan ASN atau pejabat berada di luar Bapak Barat tentu membeli membeli bahan pokok sembilan bahan pokok berada di luar dari Bapak barat apalagi pak bupati setiap hari jumat sore mulai sore jumat sampai malam senin Pak, pak barak sepi apalagi lampu jalan mati atau berdebu salah seperti kota mati ini perlu perhatian bapak bupati yang kami hormati kami melihat bahwa walaupun bapak bupati dan wakil bupati masih baru menjabat di kabupaten barat sejak dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 Oleh Gubernur Sototara di Medan Sungguh banyak kerebosan yang telah Bapak buat Seperti Rencana pembukaan jalan tembus dalam simpon kekelasan Jalan Kuta Junga ke Singa Dan itu juga Jalan ke Kesebaginda ke Singkil Pembangunan GOR Diteraju dan di Bapak Sesuai visi dan musi Pak Bupati bersama Pak Bupati Kami yakini itu akan dapat terwujud Karena Pak Bupati Masih muda, masih energi Visioner untuk menyudutkan masyarakat Barat yang Duma. Dan pak Barat lebih ditinggal, lebih dikenal di dunia luar. Untuk itu terdapat berbuat dan berkarya Pak Ubadai. Kami tahu bahwa merubah Pak-Pak Barat ini bukanlah gampang seperti membatalkan, membalikkan tangan. Apalagi situasi sekarang dengan merebaknya pandemi COVID-19. Banyak yang terkendala, tapi Badai pasti berlalu seperti ini ya, digatakan oleh Pak Bisop tadi. Semoga Bapak Bupati sehat selalu, dan dilindungi Tuhan dan sukses selalu untuk memimpin Kota Barat yang kita cintai ini. Kepada DPRD Pak Pak Barat, kami sebagai masyarakat menyampaikan bahwasanya agar fungsi dan wewenangnya tetap dilaksanakan. Sebagai perpanjangan tangan rakyat, kami berharap bahwa setiap kunjungan resi DPRD perlu dilanjutkan dan untuk tahun berikutnya agar setiap pelaksanaan menyongsong hari jadi Kota Barat. Tolonglah diajukan anggaran kegiatan lomba seni budaya Pak Pak. Di samping untuk memeriahkan hari jadi Kepada Barat, juga budaya Pak Pak tetap berkembang dan lestari Karena saat ini situasi pandemi COVID-19 bisa saja dilaksanakan melalui secara virtual Khusus kepada Bapak Tito perdi Provinsi Sumatera Utara, Pak Paskani Ginting. Terima kasih Pak atas kehadirannya di acara hari jadi ke 18 Kepada Barat. Dulu Bapak waktu kunjungan ke Pak Pak Barat dan pernah berjanji kepada masyarakat Bapak Barat dan pemerintah Bapak Barat. Itu kami tetap tembakan dan kami menagih janji Pak Ketua itu, yaitu pembangunan Gapura di Lai ikat perbatas perbatasan Aceh dan Sumut. Sudah sejauh mana Pak Ketua, waktu nanti Pak ditendam Jode seandainya belum dapat realisasi tahun 2021 ini, tolong Pak Ketua diperjuangkan tahun 2022 supaya realisasi. Tadi Pak Ketua telah menyampaikan, Ketua DPRD Bapak Barat menyampaikan, dulunya waktu Pak Asrin telah mengajukan, Pembangunan Balai Pakpak -pak. Itu pun Pak Ketua melalui Masyarakat Pak Barat mengajukan kepada ke Pak Ketua Supaya tidak dan jodohi Mendahir kita masyarakat Pak, -pak Barat Situasi Covid bagian parah Termasuk di Pak Pak Barat Tahkade, berulah takade Karena ini menginduh kami Sebagai sini penjualan dengannya Kami, kami Pertuan Nami Sini hukum pemerintahan Pak Pak Barat dan. Sini dipimpin oleh Pertuan Ta Pradilato Manggor bersama Haji Mugus Solin mau lo peselamanin lo kurang si malumi partuan nami karena situasi pandemi covid-19 tapi perlu mau sampaikan kami lagi partuan nami pimpinan OPD karena situasi bagian dari arnya kimpin lo pertaki, pertaki bukan hanya pimpinan di desa tapi karena pimpinan-pimpinan ini boleh bertanggung jawab pada bahasa masyarakatnya karena ini sistem pertaki pada ketika ini mulai lo contohnya situasi wabah perlu bersatu pimpinan ini Perlu mana bersatu ya masyarakat asal laut suwabe ini. Kade syarat-syaratnya apa kah di partai ini? Kami masyarakat siap memimpin kene. Tapi gila kami selamatin ilmu pimpinan ini, oh ini ilmu pimpinan pertati. Kebanyakan ilmu pendurung, bagusnya mula mendurung. Kalau cipit dapat, cipit ucapkan. Si bahuk dapat, si bahuk ucapkan. Kapres dapat ucapkan. Emas kan emas dapat kadinau ucapkan. Jadi pengidonomi, ilmu pertanian pertani ini, ilmu perguru. Malu kita masyarakat Pak, -pak Mula berburu, ketika dapat balkih, lo depa upah buruk surah, lo upah ke pantem, lok sulang raja, lok sulang tano. Karena ini sebaik partonami. Karena ini, ibu Pak Mertene sesuai visi misi daripada perjuangan atau kepemakaran. Bahasanya untuk Pak Marte adalah pemberdayaan masyarakat setempat, ulang-lulang mau kami masyarakat Pak Mertene menjadi sumisi-sisi, ulang-lulang mau kami jadi penonton partonami. Karena ini Patuan lagi sekaligusnya teman-teman Patuan Nami, asas ada kata, asas ada kita mendukung pemerintah Pak Pak Baraten, apalagi Patuan Ta, muda dan energik. Mengakhiri kata sambutan ini kami atas nama masyarakat Kabupaten Barat, mengucapkan terima kasih yang sebaik dan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Barat. Bapak Tapores Pak Pak Barat, Bapak Dadim Dari, dan seluruh jajaran TNI Polri beserta tim medis atas kerja kerasnya, tanpa lelah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, dengan melaksanakan Pak Sindika ke barat, semoga COVID-19 berlalu dan enyah dari bumi ini. Tema dan subtema hari jadi barat sungguh menarik, Ya, saat ini mau ketua panitia kejarnya bersatu bekerja sehat ekonomi pulih. Merasa kita, kasah mau krejo jangan menarik asa asal ekonomi tidak makin mendena. Subtema dengan semangat Hari Jadi Papua Barat Ke-19 tahun 2021 Mari kita bersatu mencegah penye pencegahan, Penyebaran COVID-19 Untuk mewujudkan masyarakat sehat Dan berkualitas menuju Masyarakat Papa Barat Doma Imo Tuhu asal bagi hati Rezeki Bagi tenah musuh di sesuai tema dan subtema Hari Jadi Kabupaten Barat yang ke-18 Akhirnya kami daripada Pemuka masyarakat kami sampaikan Selamat Hari Jadi ke-18 Kabupaten Barat Semoga makin sukses dan lumba. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Jual jual mau kata Karena. Asap bergetum pama aku kendali. Itabah kayu gerak, itinggang mau kayu silmpek dilah Makin maju nampu kabupaten Pak Barat. Jalan pemerintah beritah, kerayaan nape Tambah jual jual. Ban berkasih marah mau ban berkasih meru. Ruah ruah dan parira. Tidak mau marah, tidak mau begu. Jual jual kita Kari